capek. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Halo Youtube, sekali lagi ketemu saya lagi di Sandemagar. Untuk kali ini saya ada rumah yang sangat spesial uh, Ini saya lagi jogging ini, karena lagi zamannya pandemi Jadi saya jogging ini juga virtual sekarang Nah untuk kali ini saya ketemu desain lucu ya Yang ini bukan saya yang desain, tapi ini teman saya yang desain, bagus deh gitu kita sebut ini sebagai rumah akuarium soalnya nama aslinya saya bingung. Saya ini lagi jogging barengan sama Dodi Sarma juga si Anak. Nah itu cuman saya itu tinggal. Emang saya tuh nggak, aduh aduh, aduh aduh, saya itu nggak terlalu pinter jogging gitu. Woi, Dodi Ah, gimana sih katanya mau ketemu eh, ini ketemu teman di sini. Jadi ini rumah yang bikin namanya teman saya. Z 19 namanya Z ya bukannya Covid ya Kalau yang ini nih mah pinter desain ya bukan bukan pinter bikin orang sakit yang ini. Nah Z Z 19 itu dia bikin rumah lucu. Ini rumahnya ngingetin saya ke binatang kesayangan saya dulu, gitu ikan mas. Wow, oh, saya kemana-mana dulu bawa tuh ikan mas karena saya bawa kemana-mana jadinya mati dia. Saya baru tahu gitu, kalau ikan mas tuh mesti dalam akuarium terus. Jadi saya inget dia terus di sini tuh mirip akuarium kan? Akuarium yang kecil itu yang ikan mas nih, yang kayak gini nih. Nah, itu dia, mati itu, ya, sedih saya udah balik lagi ke desain ini rumah bentuknya lucu uh, cocok buat artis menurut saya sih, jadi kalau mau show tuh langsung dari dalam rumah aja ini orangnya bener-bener mencintai keterbukaan, semuanya kaca, ini dibikin tirai juga gak bisa kan, gimana coba, ini lagi tidur dilahatin orang lagi masak dilahatin orang jangan-jangan lagi mandi dilahatin orang juga gawat nih sih, nah coba kita lihat dari versi malam ya Coba kita cepetin dulu, mau lihat malam-malam gimana? Ucapan-nya oh, api tenan, waduh, bener deh. Ini kira-kira kalau perumahan ada yang kayak gini, kalian mau beli apa enggak nih? Kalau misalnya mau beli, coba tinggalin di komen. Nanti saya kabarin teman-teman saya yang developer untuk bikin kayak gini. Kalau saya sih nggak mau beli. Kalau jualin ke kalian mau, saya kan, kan dapat komisi lumayan. Nah, ini coba kita masuk ya ke dalam ya. Di rumah ditaruh di tengah hutan, pengertian deh. Kalau di tengah kota sih langsung dilihatin orang emang. Kalau di tengah hutan ya paling dilihatinnya sama semut, sama tupai. Nggak apa-apa ya, tupai juga nggak pakai baju sama aja. Nah, udah kita masuk ya. Kalau kita nggak pakai ngetok kita nembus saja. Soalnya kita kan beda. Nah, ini langsung ketemu sofa oh ini yang bikin desainer asli nih asli desainer nih bener-bener deh. -bener. jadi coba kita bayangin nih misalnya saya keluar lagi ya ini misalnya saya keluar lagi nih nah ini kan, ini kan gak ada garasinya nih lihat ya tuh gak ada garasinya jadi kita kan, jadi kan misalnya mau pulang ke rumah terus jalan kaki <tuh> jalan kaki gitu kan capek misalnya capek ya kita masuk rumah nah langsung ketemu sofa Oh, bener kan? Duduk dulu, habis duduk nonton TV. Tuh, oh, nonton TV, huh, tapi TV-nya kok deket banget ya? Ini orang nih jarang ke dokter mata, berarti dia nggak baik. Ini selain mungkin dia adalah desainer yang baik, tapi ya dia bukan bukan dokter mata, jadi dia nggak boleh desain mata. Dia terus, misalnya habis duduk, biasanya kan mau cari minuman di kulkas. Gluk, gluk, gluk, gluk, dapet. Misal memanasin makanan, sini ovennya deket terus dapurnya juga miring-miring juga. oh ini unik sekali ini. dia banyak laci ya gitu jadi bersihnya gampang. yang agak kurang itu menurut saya ini kan berarti jauh ke belakang enter kalau nggak nyampe gimana? kalau misalnya orang yang kuntet gitu kan susah masa pakai galah kalau mau ngambil gitu. nah pas pak sebentar saya lihat saya lihat sms dulu. oh ya udah ya ya ya. adalah kamu nggak perlu tahu tuh apa. nah ini terus ini tempat duduknya ada tiga, berarti yang boleh makan dari kitchen ini cuma tiga orang Misalnya ada lebih dari empat orang yang satu duduk di luar Kan by natural tuh Orang orang ini kacanya di mana-mana Emang naturalistics ini, ini, ini. Oke, terus ya di sofa janganlah. jangan lah Jangan suka makan di sofa, ntar, ntar kotor Nah, ini misalnya kita lihat ke atas aja deh ya jadi, kan misalnya habis makan kenyang nih, terus kita mau ngaso-ngaso di kamar Nih, kita naik ke atas. Kalian, saya mau lihat voidnya gimana. Voidnya si Dev oke juga nih. Tuh, wah, voidnya luah bagus banget ya, bener-bener ini viewnya nya tuh spektakuler, bener-bener itu. Waduh, hebat sih, dan wah, inilah soalnya tangga. Abis tangga, tangga lagi, tangga yang ini, tangga tangga monyet kalau saya nyebutnya biasanya kalau monyet naiknya begitu ya saya juga suka gitu saya juga golongan monyet emang sih nah udah coba ya kita naik ke atas ya kita Naik aja ke atas Waduh. Oh. Oh, aduh nyambut-nyambut oh, eh, ya maaf-maaf maaf. nah kita naik ke atas nah udah sampai di atas. Ini ada apa ya ada diklik atau apa ini ada kursi kecil di bawah, mungkin ini tempat buat ngehukum anak-anak ya gitu. Jadi misalnya udah bandel keluar oh, kamar kamu naik ke atas, nah dia diem di sini, pas ini, ini kan bisa buat naro mainan di sini. Ah ini, ini, ini apa? Ini apa tempat hukuman yang lebih parah lagi gitu? Oh enggak, bukan. Oh mesin cuci, oh ini tempat nunggu cuci. Ternyata jadi misalnya di rumah ini tinggal di sini ya. Gitu terus misalnya ada cucian kotor nggak usah masukin ember langsung lempar ke atas aja buat gitu nanti kalau abis cuci lempar lagi ke bawah, perut praktis juga ya gitu kalau nah saya coba benerin lagi posisinya ya kita balik lagi di sini waduh tadi mesti saya cut soalnya itu horor itu ada orang jatuh berarti satu not sini ini berbahaya untuk orang jatuh hati-hati Oke terus berikutnya masuk ke kamar masuk kamar nah ini namanya walking closet Oke walk kalau orang bule itu senangnya pakai walking closet jadi dia nggak pakai lemari dia ada kayak ruangan khusus yang buat jadi tempat pakaian dia gitu kalau sini pakai lemari kamu nggak ngerti kan kamu bukan orang bule soalnya saya juga bukan orang bule saya biasa dipanggilnya Pak Le sih enggak itu beneran emang-emang emang saya dipanggilnya Pak Le bener. beneran nah udah terus ini masuk kamar Oh, ini kamar ada TV-nya tapi kaca semua terus ini ada kayak sofa-sofa kecil gitu jadi misalnya habis pesan makanan di gojek gitu Wah, itu kelihatan gojeknya antar ke atas nanti langsung makan Gak perlu gerak lagi wah cocok nih buat orang mager nih Bener ini udah Emang sehati desainernya mas saya Terus ini ada tempat TV juga Ini ada TV nih nah, TV-nya di samping agak-agak tinggi ya Mungkin orangnya juga tinggi sekali kali yang ada di sini. Nah ini Ini sebutannya side Side kabinet Sideboard uh, Ya bisa buat tanah dalam Bisa buat yang lain-lain juga Ya bisa buat pakaian juga bisa John kalau John Wick sih pakainya tuh buat naruh senjata, tapi kalau kita kan bukan John Wick, jadi kita ya bedalah atau senjatanya yang diganti senjata lain. Nah ini masuk ke kamar mandi. Ini jadi rumahnya ada satu kamar mandi cukup besar ya. Wah oh, benar kamar mandinya terbuka, jadi jadi bisa kelihatan kemana-mana. Tapi kalau dari bawah nggak bisa ngeliat ke atas, aman. Nah ini ada lemari apa ini? mungkin kalau ada yang ngintip bisa tutupin koran ini buat buatnya pennyipan korannya jadi misalnya kita lagi pop nih ya kita lagi pop Aduh gitu terus ada yang ngintip ternyata di belakang Oh masukin koran sini lu ambil korannya tutupin sini Oh bener cerdas ini desainernya cerdas ya Nah ini adalah shower ya Coba kita masuk ah shower bener ini showernya unik loh ini juga tegelnya beli di mana ini ya Nih. Kayaknya sih kalau kalau di marketplace nggak ada di sini deh khusus sini ya nantilah disiapin tar dari Sande mager enggak tagel kayak gitu ya Nah terus kita masuk ke dalam kamar utama ini yang disebut dengan master The bedroom master bedroom ini juga ada TV-nya terus oh ini ada ruang kerja oh itu ada ada miniaturnya oh saya ngerti sekarang jadi mungkin ya mungkin si desainer ini Dulu dikasih mainan ini sama ibunya Terus nggak ngerti ini apa sih ini? Kok gak, gak meaningful lu bener nih mainan Jadi akhirnya dia pikirin sampai besar Tau-tau ditaruh kaca sama dia Wah dia cocok juga jadi rumah Didesign lah rumah sama dia Iya ya, ya, ya, bener-bener Jadi saya ngerti historinya Ini juga walking closet juga Jadi setiap kamar eh uh, ada walking closetnya Jadi uh, lemari itu gak, gak ada jadi nggak nutupin dinding gitu. Ini coba, misalnya saya mau tidur di sini coba, coba coba. Coba saya tidur sini rasanya gimana? Oh begini, iya ya. Terus misal udah malam gimana? Kalau udah malam, oh udah malam begini, gelap ya. Gelap. Kalau kalau malam jadi kayak ikan mas, kita jadi akuariumnya. Oh kalau udah pagi, Waduh, udah pagi, wah ya siap bangun kita. Harus bangun nih berarti udah pagi ini. Praktis juga Jadi bisa buat bangunin orang mataharinya Biasa kamu matahari kan cuma diumpetin aja kan Di balik tirai kan Kalau ini beda deh. Kalau dia desainer beneran Begitulah emang kalau desainer Ini gitu. ngomong-ngomong nih kok nggak ada orang Benernya kemana sih ini Si Mas Dev Mas Dev coba kita cari Mas Dev Mas Dev coba kita cari di luar ya Kita cari di luar Mas Dev mana Mas Dev Apa dia lagi bertani di belakang dengar-dengar sih dia senang bertani sekarang ini kan makanya pohonnya banyak kayak gini di sini bawa ini, ini ini kalau pohonnya designer begini beda ini designer misalnya kamu ya paling kan pucuk hijau eh pucuk merah kan oh, ini beda tuh tuh ada pohon yang ngambang tuh itu designer itu cuman designer itu nggak bisa kamu kan terus ini ada buah apa nih kayak kayak buah cabai nggak bukan ya d ya. mana ya itu dia loh mas Dev kamu ngapain di sana waduh di apa lagi ngeliatin itu ya ada ada meteor jatuh ya apa eh kamu putus cinta apa gimana mas Dev waduh mas Dev ini emang emang begitu desainer tuh kadang-kadang nyentrik jadi misalnya orang tidur dia udah bikin rumah capek-capek kan tidurnya biasa orang di kasur kalau desainer enggak tidur di atap ntar. beda emang ya, itulah hasil dari desainer asli ini Ini saya ketemu desainnya di uh, Sketchup, for, eh, Sketchup Warehouse Sketchup Warehouse nanti saya kasih linknya gitu nah misalnya mau mau ngacak-ngacak desainnya dia yang versinya Sketchup ya bisa langsung download di sana tapi misalnya mau main-main kayak saya sini nih nih begini ya main seperti main game ini apa namanya ini jadi file yang saya bikin ini ini bentuknya XC kalau di PC tinggal diklik nanti tinggal dimainin bisa pakai mouse bisa juga pakai pakai gamepad kalau saya tuh nggak suka main game soalnya soalnya saya kalah mulu main game kalau ini kan saya nggak bisa kalah Soalnya kan saya yang bikin ini. Ya udah, begitu. Terus sekarang kita nyamperin lagi sih. Kita nyamperin lagi siapa tadi? Saya lupa namanya itu si Dodi apa siapa Saya baru bikin sih barusan emang gitu mikirinnya. Spontan. Spontan. Misalnya di sana tuh spontan emang soalnya. Jadi ina itu dia tuh. Ayo ayo kita jogging lagi yuk. Ayo ayo ayo ayo ayo. ayo, ayo. Oke ya, nanti lain kali ketemu lagi ya. Kalau misalnya suka, ya silakan di like. Kalau misalnya cocok sama kamu sekalian, silakan di subscribe untuk bisa lihat desain-desain uh, saya yang lain. Gitu. Ini kasihannya udah pada nunggu nih. Udah ya, oke ya. Lain kali kita ketemu lagi ya. Yuk, yuk, yuk.